Baiklah persahabat Leslar, dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini Tentunya ada unggah spesial banget nih untuk kita semua para fans Leslar Lovers Yang mana semalam kakak bilang sini mengunggah sebuah postingan di gilis pribadinya persahabat ya Bersama Dede Alessi Kejoran di dalam kamar nih Masya Allah Tentunya luar biasa persahabat ya di sini kita lihat ada Dedek Lesti yang sedang duduk manja banget ya. Tentunya Deddy Lesti yang gak bilas selalu membuat bahagia para fans nih, yang selalu memberikan kejutan-kejutan dan membuat penasaran para Leslo lovers tentunya. Mudah-mudahan kita selalu mendoakan yang terbaik nih untuk rumah tangga idola kita, Lesti dan Rizky Billar. Dan untuk kita lihat juga, persahabat ya. Ternyata di dalam kamar. Kakak Bilar membahas soang nih pas ya Terpampang nih tentunya ada boneka soang di tempat tidurnya kakak dan dedek Les nih Ada sebuah kalimat caption yang dituliskan oleh kakak Bilar Emang gue nyosor apa? Ed si kejorak kali katanya tuh Memang luar biasa pasangan bucin ini selalu gesrek Selalu membuat bahagia kita semua mudah-mudahan selalu bahagia Untuk dedek Lesni dan kakak Rizky Bilar unggahan tersebut di kembali oleh akun HP Kentang Kota Sultanit. Tentunya banyak sekali komentar dan tanggapan juga dari Les Loto First. Ya, ini dari akun Sanum underscore Azora underscore Putri mengatakan, Semoga setelah menikah tambah mesra, jangan saling menjauh dede, ibu sayang dede. Amin. Tentunya mudah-mudahan setelah menikah mereka semakin mesra, semakin bucin bersahabat ya. Tentunya itu yang kita harapkan. Dan mereka selalu menjadi sosok inspirasi untuk kita semua Dan kita lihat persahabatnya sini ada uh, komentar lain diberikan dari akun Dede Yuniarsih20 mengatakan Kenapa sih Pandu Korajo senyumnya gitu amat Dede juga aluman alimen pasangan terampun dah siap katanya tuh <laughs> Ini hey, cute, cute banget ya komentar dari yang luar biasa. Dukungan support tetap kompak, tetap solid nih dari Lestland Lovers untuk selalu mendukung Lesti maupun Rizky Billar. Dan untuk ke selanjutnya bersahabat ya. Di unggahan bahagia Lesti dan Rizky Billar ini masih ada yang nyinyir dan iri kepada Lesti dan Rizky Billar tentunya bersahabat ya. Kita lihat di unggahan Agung Lestland Anasker Lodi mengunggah sebuah postingan kembali igasnya kakak Bilar yang ada di dalam kamar ini tempatnya masih di kota Bandung persahabat ya dan disandingkan dengan postingan persahabat ya dari akun Rizie AF nih persahabat ya di sini lagi-lagi akun Rizie ini selalu menyudutkan kakak Bilar nih persahabat ya ada sebuah kalimat Paling pulang kerja ke Jakarta mau buru-buru syuting JWB kayak nggak tahu Bilar kan gila duit katanya tuh persahabatnya. Ini tentunya pesan yang sangat tidak pantas banget ya yang tentunya diucapkan oleh Rizi ini selalu menyudutkan Kakak Bilar. Ya gitulah gila duit dan gila cewek katanya tuh persahabat. Ya ini harus dihempaskan persahabat. Ini tentunya salah satu akun Markona atau netizen yang selalu tidak suka dengan kebahagiaan Lesti dan Rizky Bilar yang kita lihat di kolom komentar. Di sini banyak sekali komentar yang diberikan dari akun ngelasdo sampai.halal mengatakan Semoga cepat sadar Itu Lesti apa Kevin di series KDI sih Gak sadar-sadar katanya tuh Persahabat ya Disamakan dengan Kevin di KDI Gak sadar-sadar persahabat ya Kita lihat juga komentar lain diberikan dari akun Nur Hayati ayat 1411 mengatakan Eh Allah Rizi nih malam ada pertarungan soang di dalam tenda Emang lu gak mau nonton Seru nih wah Cute-gute banget persahabat ya Tentunya di sini juga kita lihat Komentar lain diberikan dari akun Arjuna210218 mengatakan Lah honeymoon, kasian langsung terjawab tuh persahabat Ya memang bener-bener luar biasa idola kita ini persahabat ya, Tentunya sebelumnya si Rizie ini menyangka kalau kakak Bilar itu sudah pulang ke Jakarta persahabat. ya Tetapi ternyata di malam hari kakak Bilar mengunggah sebuah igas masih di kota Bandung dan itu tepatnya di kamarnya mereka persahabat ya dan ada soangnya wow <gifat> luar biasa akun-akun kayak gini kita hapuskan aja persahabat ya tentunya kita tetap fokus dan kompak selalu mendukung idola kesayangan kita mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan kebahagiaan dan kesehatan untuk berikutnya juga kita lihat persahabat di sini lagi-lagi kakak Bilar menunjukkan keromantisan, kemesraan bersama Lesti Kejorah, ya, persahabat ini kakak Bilar meluk dari belakang ya, Masya Allah Allah ini tentunya langsung dipeluk aja dari belakang, bucinya minta ampun persahabat ya, pastinya para jomblo ini iri banget dengan pasangan Lesti dan Rizky Bilar ini yang selalu memberikan kemesraannya setiap saat persahabat ya Masya Allah, mudah-mudahan selalu bahagia nih untuk rumah tangga Lesti dan Bilar untuk ke kabar berikutnya juga kita lihat persahabat. Di sini ada sebuah unggahan postingan, ini tentunya IGS-nya Bang Bobi satu tahun yang lalu. Persahabat yang akhirnya terbongkar terjawab sudah nih. IGS-Bang Bobi tahun lalu, jangan-jangan ini pamitan. Mau collab ternyata cuman modus buat ketemuan. Wow. <laughs> tentunya akhirnya terbongkar juga persahabat. Ya trik dari Kakak Rizky Bilar untuk mendekati, untuk mendapatkan hati seorang Lesti Kejora. Diunggah kembali oleh Agus putih resko bilar, ada kalimat Kemson juga yang dituliskan. Baru sadar ternyata ya, modus doang kole, pantesan vlog gak ada, tapi ketemuan jalan terus. Masya Allah. <tentuh mingga> ini adalah trik dari Rizky Bilar untuk mendapatkan hati seorang Leslie Kejora. Dan berikutnya kita lihat juga persahabatnya, kita juga mendapatkan cirukan vitamin bahagia. Perhatikan. Ini tentunya postingan lama di tahun lalu juga persahabat ya awal ketemu awal dekat nih PDKT ke PVJ persahabat jadi ya, kota Bandung berdua dan kemarin tentunya awal nikah setelah acara ngunduh mantu kakak bilar dan jadi awal kejora juga Sini ke PVJ perhatikan tempatnya persahabat ya bersama keluarga besar tuh masya Allah jadi flashback kita persahabat ya. Tentunya flashback ke masa-masa awal pendekatan Lesti dan kakak Rizky pilar Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan bahagia selalu untuk rumah tangga Lesti dan Bilar. Dan berikutnya, para sahabat, kita lihat. Di sini sebuah unggahan postingan nih. Kita lihat, para sahabat, ya. Wah, Lesti Bilar ada di Bandung. Melihat mobilnya lagi ngawal kue ini. Masya Allah, terpantau. Dan pampang nyata ada mobil si kuning nih Kesayangan Rizky bilah yang lagi dibawa persahabat ya Masya Allah di kota Bandung Mudah-mudahan bahagia, lancar terus untuk kakak dan edelasi persahabat ya Selalu mendoakan yang terbaik saja sebagai fans sejati Untuk mereka berdua dan mudah-mudahan ada cedukan vitamin manja Bagi hari ini tetap stay tune dan pantengin channel ini terus Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru selanjutnya di informasi di pagi hari ini Bagaimana tanggapan kalian silahkan Berkomentar bahwa mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh